Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan tetap semangat untuk menjalankan puasa. Sebelum bu guru bercerita, bu guru mengajak kalian semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana pada kesempatan kali ini, kalian semua masih diberi kesempatan untuk berpuasa, masih diberi kesempatan kesehatan, masih diberi kesempatan e, waktu untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan ibadah pada bulan puasa ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh semangat dalam keadaan mencari ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah anak-anak pada sore hari ini untuk menjelang berbuka puasa, bu guru ingin mengajak kalian bercerita ceritanya yaitu berjudul tukang kapak dan tukang emas. Pada zaman dahulu hiduplah Dua laki-laki parubaya Yang sudah ditakdirkan oleh Allah Untuk memiliki takdir yang berbeda Siapakah itu? Dia adalah tukang kapak dan tukang emas Tukang kapak menyalah orang Yang sangat miskin Dan tanpa memiliki kekayaan apapun Sedangkan tukang emas adalah Seorang laki-laki yang memiliki harta kekayaan banyak dan memiliki perhiasan-perhiasan yang banyak. Namun, pada suatu ketika, tukang kapak dan tukang emas dipertemukan oleh Allah. Pada suatu hari, tukang kapak kesehariannya hanyalah mencari kayu bakar. Setelah mendapatkan kayu bakar, kayu bakar tersebut... Dijual ke pasar Kemudian ditukar dengan beras Dan setelah itu Dikonsumsi setiap harinya Beras tersebut Berbeda dengan tukang emas Tukang emas adalah orang yang sangat kaya raya Tukang emas memiliki rumah yang sangat bagus Memiliki pekerjaan-pekerjaan yang banyak dan tidak kalah yaitu tukang emas memiliki istri yang sangat cantik Namun setelah beberapa minggu Istri tukang emas tersebut meninggal dunia Karena sakit yang tidak dapat ditertolong lagi Sayangnya tukang emas tersebut terhadap istrinya Tukang emas tersebut berjanji kepada istrinya bahwa seperti hartanya akan diikutkan dalam mengubur istrinya. Panjang, maka pada akhirnya dibuatlah yang namanya istana kuburan di dalam kuburan. Di dalam istana kuburan tersebut, tukang emas meletakkan semua perhiasan yang disukai oleh istrinya. Dan tidak kalah lagi, tukang emas tersebut membawakan emas-emas yang sangat banyak di dalam istana kuburan tersebut namun tukang emas tidak merelakan jika istana kuburannya tersebut dicuri oleh orang lain maka dari itu tukang emas membuat selebaran yang isinya bahwa siapa yang mau menunggu istana kuburan tersebut maka tukang emas akan memberikan separuh dari harta kekayaannya Diberikan kepada orang yang mau menunggu istrinya tersebut Setelah beberapa saat Ternyata tukang kapak membaca selebaran tersebut Dan di dalam otak tukang kapak itu berpikir, Jika saya mau untuk menjaga istana kuburan tersebut maka tanpa susah payah Maka tanpa harus membawa kapak kemanapun Saya sudah menjadi orang kaya Dengan hanya menunggu waktu 40 hari saja Setelah itu tukang kapak menemui tukang emas Dia bilang, saya setuju dengan syaratmu Saya mau menunggu istana kuburan tersebut dalam beberapa waktu maka tukang kapak tersebut diantarkan oleh tukang emas ke dalam istana kuburan Disinilah kuburan istriku Tunggulah sampai 40 hari Jangan sampai harta yang ada di dalam istana kuburan ini dicuri oleh orang lain Tukang kapak pun setuju Tukang kapak semenyetujui bahwa dia siap menunggu istana kuburan tersebut Malam pun tiba Tukang kapak tersebut melihat dua sosok laki-laki yang datang menghampiri istana kuburan tersebut Siapakah sosok dua laki-laki itu? Sosok dua laki-laki tersebut adalah Malaikat, Munkar, dan Nakir Kedatangan Munkar dan Nakir Sangatlah mengejutkan tukang kapak tersebut Tukang kapak tersebut sangatlah gemetar sekali Karena melihat dua malaikat tersebut Langsung mengunjungi istana kuburan tersebut Ternyata apa yang terjadi anak-anak Malaikat tersebut tidak menghampiri si mayit, malah menghabiri tukang kapak Tukang kapak pun semakin ketakutan Tukang kapak berpikir dalam hatinya, kenapa saya yang dihampiri, kenapa bukan si mayat yang dihampiri Setelah itu dua orang laki-laki tersebut bertanya kepada tukang kapak tidak lain yang ditanyakan adalah seputar pertanyaan di dalam kubur Manrobuka Tukang kapak menjawab Allah Langsung kedua sosok laki-laki itu bertanya lagi Siapa nabimu? Tukang kapak menjawab Muhammad Apakah kitabmu? Tukang kapak pun menjawab Allah dan seterusnya sederetan pertanyaan-pertanyaan seputar di dalam kuburan. Yang terakhir yang ditanyakan oleh sosok malaikat itu adalah. Apa yang kamu punya di dalam rumahmu? Tukang kapak itu menjawab. Karena yang dipunya hanyalah sebuah kapak. Tukang kapak tersebut menjawab. Kapak. Kapak untuk apa? Tukang kapak menjawab. Untuk mencari kayu bakar. Kayu bakar untuk apa? Untuk saya jual. Setelah kamu jual untuk apa? Untuk membeli beras. Setelah memberi beras untuk apa? Untuk makan sehari-hari. Itulah pertanyaan dua sosok malaikat tadi. Setelah itu malaikat tadi pulang. Setelah pulang, keesokan harinya. Keesokan harinya, Dua sosok malaikat tadi datang lagi. Dua sosok malaikat tadi yang ditanya lagi adalah tukang kapak lagi. Yang ditanyakan lagi juga sama seperti kemarin. Menrobuka. Siapa nabimu? Apa kitabmu? Apa agamamu? Yang terakhir pun yang ditanyakan adalah apa yang kamu punya di rumah? Jawabnya juga sama tukang kapak tadi. Kapak. Dan selanjutnya sampai selesai, ya. Setelah itu dua sosok laki-laki -laki tersebut kembali pulang lagi. Hari berganti hari sampai satu minggu atau tujuh hari. Sampai tujuh hari pun yang didatangi dua sosok lelaki tadi hanyalah tukang kapak, bukanlah si simayat. Di hari ke kedelapan tukang kapak tersebut Merasa stres Karena apa anak-anak? Karena yang ditanya Malaikat tersebut bukanlah si mayat Melainkan si tukang kapak Tukang kapak pun berpikir Jikalau Saya memiliki Harta yang banyak Bagaimana nanti saya menjawab Malaikat munkar dan nakir Di saat di dalam kuburan Jika saya sudah meninggal yang saya miliki hanya satu kapak saja Malaikat munkar dan akhir selalu menanya terus-menanya terus setiap harinya Bagaimana dengan saya nanti jika memiliki banyak sekali e, kekayaan Tentunya saya tidak bisa menjawabnya Atau tentunya saya bingung dalam menjawabnya Sebelum malaikat tadi datang Tukang kapak tersebut berlari terpirit-pirit karena apa anak-anak? Karena tukang kapak takut jika ditanyai yang sama dengan yang kemarin. Tukang kapak stres, tukang kapak bingung harus bagaimana. Jika nanti saya ditanyai selama 40 hari, jelas nanti saya keluar dari istana kuburan ini menjadi orang gila. Maka dari itu orang kapak tersebut pulang. Lari ke tempat tukang emas Dia menceritakan apa yang terjadi Dia menceritakan apa yang telah dialaminya setiap harinya Dan tukang kapak pun memutuskan Tidak mau untuk melanjutkan perjanjian tersebut Karena merasa tukang kapak tidak mampu untuk melanjutkan Karena apa? Karena setiap harinya selalu ditanya Dan selalu ditanya oleh dua malaikat tadi Sekali. Namun inti dari cerita ini adalah Menyayangi kita harus bersyukur kepada Allah Apa yang telah kita miliki saat ini Jangan kita merasa kurang e, apabila kita belum memilikinya Misalnya, satu lagi anak-anak Jika kalian memiliki barang atau memiliki sesuatu Maka manfaatkanlah yang sebaik-baiknya Janganlah memiliki sesuatu digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, digunakan apalagi untuk hal-hal yang berdosa, ya. Karena semua yang kita miliki ini nanti, insya Allah akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Tidak hanya di akhirat, sebelum kita ke akhirat di dalam kuburan saja kita sudah dimintai pertanggungjawaban Maka dari itu, marilah. Kita jaga apa yang kita miliki Marilah kita syukuri Apa yang kita miliki Dan marilah Kita selalu Memanfaatkannya untuk jalan kebaikan Dan marilah kita e, Pergunakan untuk Yang baik-baik saja dan anak lana cukup sekian video dari bu guru atau cerita dari bu guru semoga cerita ini menginspirasi kalian semua untuk selalu mensyukuri apa yang kalian punya saat ini apa yang kalian miliki saat ini e, jangan terlalu mengharapkan sesuatu yang sekiranya tinggi yang pada akhirnya tidak bisa e, dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Baiklah anak-anak, cukup sekian dari ibu guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.